Nubuat tentang Yesus, anak Allah dan anak manusia Daniel 7 ayat 13-14 Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja maka Orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah Ibrani 1 ayat 1-5 Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali Dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita Dengan perantaraan nabi-nabi Maka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 dan ia akan menjadi anakku